Jadi para sahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini Bagi mina kamu menyuguhkan gambar spesial dan info-info menarik dari idola kita Diawali dengan tentunya kebahagiaan yang kita dapatkan di postingannya Kak Rifi Ini Masya Allah Vitamin sebelum tidur ya ya Semalam disuguhkan langsung oleh Kak Rivi, Foto cute Abang el Aduh Masya Allah nak Emang pinter banget Si paling sadar kamera nih, Abang Fatih. masyaAllah, Allah, makin embul, makin kesini, makin ganteng, makin saleh. Doa terbaik pokoknya untuk Al-Fatih. Semoga selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua, menjadi anak yang saleh, dan semoga menjadi penghafal Quran seperti yang diinginkan kedua orang tuanya. Amin. Di postingan ini pun begitu banyak, para ya, komentar positif di antaranya dari Hakaniyati Masya Allah, Allah gemesnya, lihat anak solehnya panda Semakin pinter, udah bisa bergaya tahu lagi selfie sama Tante Rivinya Sehat selalu kesayangan, amin, Allahumma amin Masya Allah, luar biasa komentar yang sangat positif Di antara juga persahabatnya ada komentar dari Prionukroho, 121398 Masya Allah kan abang calon model anti jadi pinter gaya di kamera katanya itu aduh ini anak pinter banget ya semua orang aja bangga terasa anti-angkalnya nih yang selalu bangga dan kagum dengan al-fatih makin kesini makin pinter makin lucu dan makin ganteng luar biasa kemudian juga persahabat berikutnya kita mendapatkan info dari Ka Igun Sudarmono Lesti dengan lagu insan biasanya Masuk 16 chart music indo Habis lebaran persahabatnya dia kembali Insan biasa Menduduki tentunya Tahta tertinggi di music Ini luar biasa persahabat Lagu insan biasa masuk Di urutan ke 18 Dalam 16 chart music indo Di 35 Lagu terbaik Minggu ini Wow Mudah-mudahan terus Berkarya untuk lesti dan selalu memberikan karya terbaik dan karya-karya terbaru. Amin. Kemudian juga persahabat selanjutnya kita lihat di postingan ini ada momen spesial banget nih ya untuk warga Konoha. Ketika komentar netizen yang diwakili oleh bininya sendiri, persahabat. Di situ komentarnya suami orang gak sisiran, kok ganteng banget gak menghilangkan kegantengannya. Itu dibacakan langsung oleh Buda Lestik Komentar netizen Lakinya pun terlihat salting ya. Itu bukan salting lagi Itu lagi kesel katanya Aduh Masya Allah emang selalu cute Selalu saja bikin warga Konoha Selalu happy Apalagi di momen ini Momen ya. kegesrekannya Lesla Ada aja kelakuan Aksi lucu Yang diperlihatkan oleh Lesla Selain romantis Selain mesra Kegiatan rekan, kelucuan pun selalu diperlihatkan Konflik banget nih pasangan. Mudah-mudahan sehat, bahagia, sakinah, mawadah, warahmah untuk rumah tangganya dan selalu rukun. Berikutnya kita lihat juga di storynya baru MC semalam yang mengunggah percakapan pesan WA di grup bertabatnya. Bahwasanya agenda rutinan akan dilanjut lagi akan diaktifkan kembali persahabat yang gak sabar Insya Allah jumpa secepatnya kata Marwah MC Bismillah persahabat yang mudah-mudahan papami tetap konsisten tetap belajar tentang kebaikan karena papabila juga sudah siap banget ya untuk bermain sepak bola kembali bersama tim Marwah doakan mudah-mudahan Leslar selalu menjadi orang baik selalu menjadi contoh baik untuk kita semuanya tetap konsisten bersama orang-orang saleh dan orang-orang baik doa baik pastinya selalu dengan untuk idola kesayangan kita. Kemudian juga persahabat kita lihat ya informasi dari Les Force Hong Kong yang berada di negara Hong Kong persahabat ya, kalian juga bisa mengikuti acara halal bihalal Les Force Hong Kong ya yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Mei 2023 itu tempatnya di Sinsai Sui Exit E Waktunya jam 1.30 sampai selesai Yuk sama-sama tentunya Ratkan tali Latur Rahmi Mudah-mudahan acara yang lancar Sukses untuk warga konoha makin kompak Makin solid Untuk selalu Support yang terbaik Buat idola kesayangan kita Kemudian juga bersahabat berikutnya, di sini ada postingan terbaru dari Gus Didikia, ya. di story mengunggah foto barang Leslar ini momen saat tentunya berkunjung ke tempat Lesti dan Mila. Ada sebuah kalimat yang ditulis oleh Gus Didikia, ya. ikhlas terlihat pada senyuman, isi hati terpancar pada pandangan, gembira tergambar pada raut muka. Wow, Masya Allah. Abil Bunda terlihat sangat bahagia sekali, selalu terpancar cahaya dari wajahnya. Masya Allah, pokoknya sehatness apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Amin. Begitu banyak persahabatnya, tanggapan-tanggapan dari para fans. Di dari akun email Iana, Masya Allah karena mereka Lesnar disayang sama Allah, dicaci, fitnah dan lain-lain selalu diam dan lihatlah wajah mereka bersinar di dan bersih insya Allah karir mereka juga akan bersinar rezekinya mungkin lancar usaha bisnisnya mungkin banyak dan sukses amin insya Allah doa baik kita aminkan bersahabat ya ada juga tanggapan dari Nurjiana 7662 wanita yang tampak lebih cantik ketika dia sudah menikah adalah bukti konkret jika suaminya telah berhasil membahagiakannya dan wanita tersebut bahagia dengan pernikahannya Masya Allah Wow Namun juga persahabat bikin salmok dengan baju Kawasnya Pak Fabi memakai Branding MRP itu Masya Allah dia, Walaupun begitu banyak pro kontra Saat tentunya orang-orang TV Orang-orang indosiar Berdatangan ke rumah Lesnar Sebagai fans persahabatnya Tentunya kita support yang terbaik Mau ada program baru apapun itu Mudah-mudahan lancar Mau di Dandut Akademi Asia Mau di acara tasbih programnya Kita doakan saja Mudah-mudahan Lancar untuk Naslar Keputusan apapun yang diambil Oleh idola kesayangan kita Doakan dan support yang terbaik untuk mereka Kemudian juga, bersama Kita lihat ya Semalam kedatangan tamu spesial nih Di rumah neslar ada Bang Riko datang ke tempat Lesnar langsung membawa mainan baru mobil Tamiya nih para sahabatnya ini tadi membuat Abang L pun gembira banget ya karena Abang L seneng banget dengan mobil-mobilan ya ini Masya Allah apabila aja sampai mau beli sirkuitnya Wow pokoknya bahagia sekali ketika melihat Idola kesayangan kita bahagia Mudah-mudahan persahabat kita selalu mendapatkan kejutan dari Lesnar Family Dan semoga selalu mendapatkan kabar baik dari idola kesayangan kita Mudah-mudahan juga persahabat kita semuanya selalu sehat, bahagia Dan apapun yang dilakukan kita semuanya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Amin Dan tersenya juga kita masih menunggu cidukan vitamin terbaru hingga kabar baik dari Leslar Family atau stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru kabar baik dari Lesti dan Bilar tentunya ini dulu informasi di pagi ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Kami ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh